assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rini Aprilia di kesempatan di kesempatan kali ini aku akan menggun nasi padang oke okay. buat kalian jangan lupa tekan tombol like comment, dan share seperti banyaknya ke teman-teman kalian agar video aku semakin berkembang dan bisa dikenang oleh semua orang jadi tidak usah menunggu lama-lama langsung saja marketul Mari kita tutul oh, gitu. sebelum makan jangan lupa selalu ucap Bismillahirrahmanirrahim rasanya apa ya enak rasanya rasanya enak sekali bus aku sudah cuci tangannya guys terima kasih. chat hmm